Banyak sekali hal yang telah kita lalui Senang Sedih Suka dan nunggu terang Satu cerita yang indah dan penuh besar Anak-anakku tercinta Jika menoleh ke belakang Ada tawaria di sana Ada tangis sedih di sana ada berjuta rasa Nanti Singgah mengantarkan langkah Yang kita jalani bersama Anak-anakku tercinta Adika. Adika. Hari berlalu Tahun pun berlalu Guru-guru mengajarmu Mendidikmu Menasehatimu Menumpahkan Segala kasih sayang dengan tulus ikhlas, tanpa kenal lelah dan lelah, aku tercinta. Kini di antara tembok tembok bisu sekolahmu, di antara semilir angin hijaunya dedaunan dan bunga-bunga indah di taman, kami ingatkan ya, kepadamu. Kejarlah semua mimpi-mimpi indah Raihlah cita-cita luhurmu Larilah menyongsong masa depanmu Teguhlah pada pendirianmu Jangan putus asa Jangan menangis ketika bersedih Janganlah meradang ketika terluka Janganlah putus asa ketika tak terlaksana Sebab hidup adalah perjuangan. Anak-anakku tercinta, kehidupan terus mengalir tanpa pernah manusia bisa menghentinya. Ada timur, ada barat, ada siang dan ada malam. Ada kehidupan dan ada kematian. Ada pertemuan tentulah akan ada perpisahan. Anak-anakmu tercinta, selamat melanjutkan langkah hidupmu. Selamat mengejar cita-citamu, cinta kasih kami mengirim doa terus kami menyertaimu. Selamat jalan. Selamat berpisah. Saya Nana, untuk anak-anakku. Saya, guys, hai. Maria Terus berjuang Hai. Hidup Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. ibu Hai. bapak guru mana -mana. Kedah jantan putra putri hai, berguna Pikir agama Musa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ibu hai, hai, hai, hai, hai, Tak ku kuarancin, tapi dalam laku mah. Arancin parantos tos waktu nak tanggih cinta-cinta arancin. Pimna dapat iya, bapak ibu beri masalah. Hidup kah bapak saling ibu arancin. Kangkemerasan itu tugas belajar anak ranjel di tempat ano lainnya. Omat sinalurut, sing balangur. Utamina kakep ramah anak ranjel. Panuke kuat ranjel. Lamun Aya ajaran anuh hadek di sekolah. Sabalikna. Pijen sejauh, namun ayah ajaran anak menurut aturan Allah. Selamat melanjutkan langkah hidupmu, selamat mengejar cita-citamu, cinta kasih kami mengirimu, doa terus kami menyertai. Selamat jalan, sayang. Selamat berpisah, saya nara untuk anak-anak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> ya, uh, teman-teman anakku silakan kita bersalaman salaman dulu kepada guru-guru tercinta. Begitupun dengan orang tua, boleh nanti salam salaman. Silakan berbaris, gurunya hmm, bu berbaris turun di belakang. Woi.